Hai kawan Inilah Kampung halamanku Yang di hati Selalu Pepakilan Tercinta Yang di hati Selalu Pepakilan Tercinta Tak putus nol nol, tang jute jute, as gitu aja ya, lagunya. Dannya, tak lupa juga saya ingin saya ingatkan ke teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan YouTuber.